Kalau Zen Garden tuh lebih identik warnanya putih awalnya, terus keluar green. Nah sekarang ini keluar yang biru dan dia open heart. Yo, mina sang, desu hmm, ka, skarewa diode show. Oh, mau itu kali ini gua mau review lagi dari brand yang satu itu. Semoga lo nggak bosen ya. Dan oke? Okay. Oh iya. Untuk kali ini gua ada sesuatu buat kalian so ikutin sampai akhir ya oke okay. Oke okay. tadi di depan gue udah bilang kan bakal nge-review salah satu brand yang udah sering kalian dengar dan banyak penggemarnya Oke okay, langsung aja ya ini dia Seiko Presage SSA421J1 ya alias Japanese Garden atau Zen Garden tapi ini yang versi birunya biasanya kan kalau Zen Garden tuh lebih identik warnanya putih awalnya terus keluar green nah sekarang ini keluar yang biru dan dia open heart open heart sama ada fitur 24 hour ya jadi indikator 24 hour tuh buat yang belum tahu ini indikator buat menunjukkan AM sama PM. Tapi dia di sini no date ya dan seikonya di sini. Dan untuk marker dialnya, untuk marker indeks markernya di sini romawi ya jadi klasik banget. Jadi buat kalian yang pengen cari jam-jam casual atau formal nah ini gue rekomendasiin buat kalian ya Zen Garden ini case-nya stainless steel ya movement kalibernya automatic with manual winding capacity kalibernya 4R39 nah kalau udah 4R biasanya ada fitur tadi manual winding atau hand winding ya buat ngisi power reserve seperti biasa dan dia ada fitur hacking Nah, kalau dial style-nya tadi, open heart, blues, and garden, sakura dial. Ya, seperti yang kalian lihat di sini, teksturnya. Since ini adalah jam formal atau preset series, ya, buat semi formal, jadi di sini nggak ada lumi. Ya, nah, cakep kan kalau kalian lihat di sini? kacanya juga udah dari sapphire case diameternya ya atau diameter case nya ini kurang lebih di 41,8 mm nah untuk ketebalannya sendiri nah untuk ketebalannya ini dia di 12,5 mm jadi nggak terlalu tebel ya walaupun nih sebetulnya masih masuk di standar tebelnya Seiko ya belum terlalu tipis juga tapi ini lumayan udah di 12,5 mm nah untuk yang doyan gonta-ganti strap, lakunya ini ukurannya 20 ya, tapi laktolaknya lock -lock di sini 48,4 mm. Nah, kalau strapnya bawaannya ini kulit, calf skin ya, 20 mm, dan dia pakai, bukan pakai buckle, tapi pakai clasp ya di sini. Nah, clasp ini kelebihannya adalah kalian sih sebetulnya nggak perlu tarik-tarik lagi buat strap yang ini jadi dia bisa meminimalisir gesekan yang kalau kalian biasanya kayak pakai buckle nah ini kan ada banyak bekasnya karena gue harus tarik-tarik seperti ini kan nah kalau yang presets ini kalian cukup di adjust aja kira-kira lebar pergelangan kalian seberapa begitu udah di fitting klik udah kalian nanti bukanya kayak jam Rantai jadi tinggal dibuka, masukin pasang. Nah, kalau backcase-nya karena ini dress watch, jadinya dia exhibition ya, atau see through case back. Strap-nya tadi leather. Tapi untuk water resistnya di sini nggak ada berapa meter berapa meter ya, karena di sini cuman tertulis water resistant aja. Jadi ini sekiranya mungkin cuman splash aja ya, kayak misalkan kesiram kecipratan gitu aja sih. Lebih ke splash resistant. kalian menurut gue itu wajar sih, karena ini kan memang dress watch ya, emang bukan buat jam yang aktivitas outdoor atau segala macam. Jadi water resistant-nya hanya dikondisikan hanya untuk accidentally aja. Nah, yang buat pengen tahu on hands seperti ini. Mungkin secara estetika dress watch, kalau di pergelangan tangan gue, ini karena tangan gue kecil, kurang lebih um, agak kegedean ya. Buat yang pengen tahu ukuran pergelangan tangan gue, itu kurang lebih di diameternya, kemarin gue ukur 15,5 cm atau... 5,5 inch ya jadi kurang lebih sekitar setengah atau 15 cm pergelangan diameter pergelangan tangan gua tapi itu kalau dihitung mepet banget ya ngepas banget nah ini sand garden di tangan gua seperti ini kurang lebih dan ini sangat gua rekomendasiin buat kalian yang sebetulnya punya pergelangan kurang lebih di 17 cm ya karena itu lebih ideal lebih masuk di pergelangan tangan segitu sebenarnya. tapi kalau kalian punya pergelangan tangan sebuah tapi suka dengan size ini ya no problem sih ini cocok banget buat kondangan oh ya, untuk warna strapnya sendiri ini warnanya black ya tapi agak bluish sedikit dan warna biru ini lebih ke arah navy ya agak-agak navy Terus di sini ada tekstur Zen Garden-nya, terus aksen marker Seiko, index marker sama hands-nya ini lebih ke warna Cooper Gold ya, lebih ke gold tembaga. Jadi gue rasa kalau secara estetika ini warnanya terlalu aman sih. Mungkin kalian kalau ganti dengan light brown, tan brown, atau mungkin agak burgundy, reddish brown itu lebih kontras tapi tetap elegan sih tapi jangan salah pilih ya uh, size-nya ini 20mm oke okay, buat kalian yang memang lagi nyari-nyari jam dress watch atau buat kondangan dan kebetulan memang nyarinya Seiko ini salah satu yang gue rekomendasiin buat kalian Ya. Yeah. oh ya yeah, di crownnya anyway ada tulisan S juga nih yang mungkin udah lama nggak pernah dihadirin lagi sama Seiko dan dia sekarang ada marker S-nya so inilah Seiko SSA 421J1 yang mau berburu bisa langsung ke website kita di jamtangan.com atau via aplikasi kita oh ya untuk harganya nggak bikin kantong bolong kok masih di bawah 5 jutaan kurang lebih 46 Kalian udah bisa ngantongin seiko presets zen garden ini. Oke, okay? this is highly recommended for you. Nah, gimana tadi yang udah gue bahas zen garden, lumayan kan, nggak gitu mahal, mau buat casual, ngantor atau buat kondangan. Oh ya, tadi di depan kan gue bilang mau ada sesuatu buat kalian. Nah, udah siap belum? gue mau bagi-bagi sesuatu lagi buat kalian biasa giveaway dari Spinnaker lagi ayo kemarin yang kepengen Spinnaker siapa yang belum pernah dapat Spinnaker ya siapapun lo gue harap kali ini lo dapat ya sekarang yang gue pengen kasih sp 506603 Vintage Spence gratis khususnya buat subscriber kita jadi jangan lupa ya subscribe like comment dan cantumin ID IG kalian karena nanti pengumuman pemenang akan kita DM juga tapi tetap sih ada pertanyaan kira-kira kalau seandainya lu dapet ini giveaway yang sekarang bakal gue kasih ini kira-kira bakal mau lo apain sih mau lo pakai mau lo kasih Hmm, mau lo custom mau lo tes, hmm, pokoknya gue pengen tahu sih kalau seandainya lo dapet jam ini yang bakal gue kasih kalian mau kalian apain nah gitu aja ya jadi jangan lupa subscribe, like komen sama pertanyaan gue tadi kalau lo dapat jam ini kira-kira mau lo oke okay? sekian dulu di video kali ini see you on the next video bye